Brother and Sister, saya semuanya ya, Amin. Kali ini nih saya akan sharing dan berbagi informasi menarik seputar sepeda gunung. Ya, ini dia Polygon Cascade ala Series versi 2021. Ada Polygon Cascade 2 dengan warna orange decal maroon, Polygon Cascade 3 dengan warna cream berdekal clear black, dan seri tertinggi yaitu Polygon Cascade 4 dengan warna green light. Kita akan bahas bagian frame terlebih dahulu. Ketiganya menggunakan frame dengan bahan yang sama yaitu AluTex XJ Sport 27,5. Berikutnya kita akan bahas bagian fork. Ketiganya menggunakan bahan ataupun fork yang sama yaitu dari SR Suntour XCE28 dengan travel 100. Berikutnya yaitu handlebars ataupun stem bagian stang masih steel ataupun besi dengan lebar 680mm, diameternya itu 31,8mm dengan menggunakan stem ataupun leher stem yaitu dari entity alloy 45mm bagian brake set ataupun rem ketiganya memiliki teknik yang berbeda yaitu untuk case kedua dan case ketiga menggunakan tekstro md280 masih mekanik disc. Yang membedakan adalah poligon Cascade 4 Sudah menggunakan hydraulic display Dari Alhonga AJ OD07 Tentunya lebih pakem inibrosis bagian Cascade 4 ini Berikutnya bagian shifter Bagian shifter untuk Cascade 2 dan Cascade 3 Menggunakan bahan yang sama Yaitu Shimano stef 413 41 3 3x7 speed Yang disebut dengan brake shift artinya perpaduan antara rem dan shifter digabung. Untuk case 4 sendiri menggunakan shifter yang terpisah dari Shimano Altus M315 3x8 speed. Berikutnya bagian bottom bracket ataupun BB. Ketiganya menggunakan bottom bracket yang sama yaitu 68x119 mm dengan teknologi ketrit Button bracket Tentunya sudah bearing brother and sister Sekian crankset Untuk crankset ini Cascade kedua dan Cascade ketiga Menggunakan crankset yang sama Yaitu well top 42 3424T Dengan panjang arm 170 Sedangkan untuk Cascade 4 Menggunakan Prowheel TA CQ68 Dengan speed 42 34 dan 24 Arm 170 mm berikutnya bagian RD atau rear Trailer. bagian RD tersendiri untuk case kedua menggunakan Shimano Tourney dengan kode TY200 7 speed sedangkan case ketiga menggunakan Shimano Tarni dengan kode TY300 dengan kecepatan 7 speed dan case keempat menggunakan Shimano Tourney TX800 dengan 8 speed tentunya lebih canggih dan lebih efisien selanjutnya bagian kaset ataupun sprocket untuk casket 2 dan casket 3 menggunakan Shimano MF-TZ500 dengan 7 speed dengan gigi 14-28T sedangkan casket 4 sudah Shimano Altus JS HG200 8 speed 8 speed ini adalah 11-32T, dengan teknologi yaitu sudah kaset, bukan lagi pre-wheel brother and sister. Bagian chain ataupun ranting, Cascade 2 dan C3 menggunakan merek yang sama, sedangkan Cascade 4 yaitu KMC Z7. Selanjutnya bagian saddle ataupun jok Cascade 2, 3, dan 4 menggunakan saddle yang sama yaitu dari NTT set pos ataupun tiang jok casket 3 dan casket 4 menggunakan entity alloy 27,2 sedangkan casket 2 masih menggunakan steel candle bagian pedal casket 2 dan casket 3 menggunakan plat alloy pedal sedangkan casket 4 menggunakan PP pedal bagian rimset untuk gasket 4 yaitu double wall alloy rims 32 holes sudah QR alloy cassette 6 ball sedangkan case kedua 2 dan 3 masih pre wheel untuk harganya sendiri brother and sister bisa lihat perbandingannya nih dari mulai case kedua 2 dengan harga 2.800 2.800.000 case ketiga 3 dengan harga 3.150.000 Sedangkan Cascade 4 yaitu dengan harga 3.550.000 Perbandingan selisihnya dari Cascade 2 ke Cascade 3 yaitu 350.000 Sedangkan dari Cascade ketiga ke Cascade 4 selisihnya 400.000 Adapun perbandingan dari Cascade kedua ke Cascade 4 yaitu 750.000 Wow besar sekali besar sister. Intinya sih, ada uang, ada barang, tentunya ada kualitas. Tapi, kita sesuaikan lagi dengan keadaan budget kita masing-masing. Oke, okay, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika bermanfaat, silakan subscribe, like, dan comment.